Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada selamat siang Selamat datang dan berjumpa kembali bersama pemimpin di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik Kabar terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Begitu banyak doa ya dan support untuk BBL special di tanggal 26. Happy Birthday Abang Fatih Masya Allah kita lihat persahabat informasi dari Ibu Fir Yuh serentak ramein lagi di Twitter Hashtagnya masih belum trending Yuh the Lovers bisa Hashtag Happy Fatih Day Saling retweet, saling like tuh Informasi dari Bu Fir ya untuk semuanya Semangat kita trendingkan Hashtag Happy Fatih Day hari ini Kita lihat juga bersahabat ada ucapan selamat dari Kak Mechan Wong Masya Allah, Happy Birthday Abang El Tumbuh sehat sempurna Panjang umur Happy baby Masya Allah luar biasa nih, ya? Begitu banyak dukungan Doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang baik juga Yang selalu tulus mensupport Leslie Family Untuk berikutnya juga bersahabat ya Bunda Lesti Kejora Ini memposting sebuah kalimat Mohon maaf lahir dan batin Kata Bunda Lesti Muda Lesti dan Papa Bilar, serta BBL, hari ini OTW untuk menjalankan ibadah umroh. Persahabat, doakan mudah-mudahan menjadi mabrur dan mabruroh, dan semoga lancar untuk ibadah umrohnya. Leslar, kita selalu mendoakan yang terbaik. Ini kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan dari Leslar Family. Mereka berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar di sini banyak sekali yang respon yang sangat positif. Di antaranya dari akun Kurnia 0511 satu mengatakan Bismillah, Sama-sama semoga lancar dalam perjalanan dan selamat sampai pulang kembali ke Indonesia. Ibadahnya khusus dan barokah jadi keluarga yang sama Amin amin ya robbal alamin. insyaAllah. Ada juga ya tanggapan lain dari akun Instagram. DPW 1308 mengatakan Fi Amanilah Bunda, Papap, dan Abang Dilancarkan, dimudahkan ibadah umrohnya Barakallahu Fikun, Amin, Masya Allah Luar biasa support dan dukungan dari orang-orang baik Untuk Lesti, Bilar, dan Abang Pati Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada postingan juga dari Marwa FC 1 jam yang lalu Ini memang saat Bapak Bilar main bola kemarin ya dan kita lihat, banyak sekali doa-doa dari sahabat juga. Makasih, Gurunda, kata Papa Bilar. Masya Allah, ini admin luar biasa. Admin Marwah MC selalu kocak dan selalu bikin kita bahagia pastinya. Dan tentunya, para sahabat, dia banyak sekali doa-doa baik. Dari ustadz, dari kerabat, sahabat, Masya Allah. Dan kita kagum juga dan bangga pastinya. Dengan Papa Bilar yang selalu istiqomah bergabung dengan tim Marwah dan selalu mengikuti kajian-kajian musyawarah, Masya Allah. Kemudian juga bersahabat informasi dari Dangdut Info. Untuk warga konoha juga jangan lupa dukung Idola Kesayangan Leslar di Dangdut of Diers 2022 versi Dangdut Info. Ini couple bersahabat ya, Leslar, Lesti, dan Bilar. Cara mendukung Lesti Bilar sebagai nominasi Couple of Dears 2022. Ini versi Dangdut Info syarat dan ketentuan untuk cara voting yang pertama wajib follow akun dan putus info supaya kalian memperoleh hak voting yang kedua, like postingan idola kalian yang ketiga, komen nama idola Leslar yang keempat, share di snapgram dan tag teman kalian yang kelima, voting ditutup dan diumumkan pada malam pergantian tahun 2022-2023. Happy voting guys, jadikan idola kalian idola dangdut of the years 2022. Semangat terus ya untuk warga konohai yang belum voting, yang belum komentari sama-sama persahabat ya. Kalian tentunya dukung idola kesayangan kita sebagai couple dangdut of the years 2022. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru persahabat, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia dan terbaru dari les tentunya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.